Menangisi. Menangisi. Sabar. Sabar ya, semangat. Hi guys, welcome back to Rama Popsi. Oke okay guys, nah di video kali ini, uh, kita bakal nge salah satu video yang menurut aku sih lumayan sedih ya guys ya uh, Gimana, nggak sedih coba uh, Cewek, uh, seorang cewek gitu ya, mungkin dia ini masih SMP kayaknya sih ya Anak-anak uh, yang masih SMP, masih apa, istilahnya masih dunia main ya guys ya Mungkin uh, masih puber juga lah ya Dan tapi berbeda terbalik dengan salah satu cewek ini nih guys uh, Mungkin dengan kehidupannya yang Cukup sulit gitu ya, jadi dia tuh hidup di jalanan dengan cara ngamen uh, atau jadi badut gitu guys ya. Jadi badut kemudian minta-minta uh, uh, uang gitu ya. Saking terharunya dia, cewe ini tuh sampai nangis nih guys. Sampai apa, mungkin sedih juga gitu ya dengan cerita dia tuh dari pagi ngamen sampai tengah malam nih guys nah udah tengah malam ketemu sama abang ini dan kemudian abang ini tuh nolong dia ngasih uang gitu dan abang ini tuh nyuruh dia buat pulang karena cewek ya guys ya cewek tuh kalau udah tengah malam tuh udah gimana lah ya oke okay, sebelum lanjut ke video reactionnya aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Rama Papsi, atau teman-teman bisa follow fanpage Facebook Rama Pepsi agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke okay guys, kita langsung aja reaction video yang satu ini Let's go Kenapa nangis? Udah, udah nangis, udah nangis, udah, dia nangis, dia udah, nangis. nangis. banggain ibu ya Aman jam 5 ya? ya jam 5 kadangnya jam 7 jam 5 jam 7, udah tuh pulang ya. paling banyak? paling banyak 100, 100. pernah nggak itu? Nggak. Nggak pernah? Nggak pernah tapi kalau yang ngasih-ngasih kayak makanan itu ada? ada, oh, ada. tiap hari dong? iya oh. kalau di Jakarta tuh ada juga tuh tapi dia cuma kayak satu minggu gitu sendiri. Mau kan nyewa. Tiga kan nyewa. Berapa? Oh, 30. 30 nyewanya. Kenapa enggak beli? Belum ada uangnya. Belum ada uangnya. Iya. Tapi pengen. Guys, yang masih nyewa nih. Den bilang masih nyewa. Jadi 30 sekali pakai ini sepuluh cuma dapat baru dapat puluh. Ya, ya, Jadi puluh. Kaya cantik deh, Masya Allah okay. <laughs> Masih <still> kecil bang nangis <laughs> Bangga ini Bu? ya, pokoknya jangan pernah malu, jangan pernah putus asa ya. Tersulur dong, jangan nangis. Makanya gue jadi takut. Jadi dia nangis <laughs> udah, udah, udah, udah Udah, udah jangan nangis, dia kan nanti, ya. nanti kira -kira -kira dia apa -apa ini? udah lah. orang udah, udah lah. udah, udah Udah Kasih uang ya Abang kasih uang Tapi kamu harus pulang Besok lagi ya Karena udah malam Kasihan kamu cewek ya Udah, jangan nangis lagi udah Udah, udah jangan nangis Abang punya adik cewek juga Jadi kalau abang melihat Semuran kamu Semuran adik abang Jalan abang KTK gitu Tapi abang salut sama kamu Kamu gak mentingin diri kamu sendiri gitu loh kamu sendiri yang nyari uang kamu mau bekerja sendiri orang lain, anak orang kaya mungkin yang punya segalanya ya mungkin pantas mereka bisa sekolah gitu. tapi kalau kamu kamu bisa sekolah kamu bekerja sendiri itu baru luar biasa. Kamu harus janji sekolah yang benar, biar cita cita yang terdapat. Okay? Udah, jangan nangis lagi. Habis ini janji pulang ya? Karena udah malam. Nih, abang udah uh, sedikit rejeki nih buat kamu. Nah, ini buat kamu. Ah. Terima kasih. Yo, pulang janji. Ya. Jangan lagi di sini. Udah malam ya? Besok lagi. Ya udah, jangan nangis lagi ya? ya. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan kamu sukses ya. ya. sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar kita semangat buat mereka lah, karena mereka mereka nggak ingin kaya teman -teman. mereka bukan ingin kaya bekerja seperti itu, tapi mereka ingin menyambung hidup mereka mencari nafkah untuk diri mereka jadi kalau teman-teman ketemu saudara kita yang lagi uh, mencari nafkah, dengan cara itu ayo, dikasih ya, seberapa aja yang bisa teman-teman kasih yang penting teman-teman Ya udah nonton kita jalan lagi kita cari saudara kita yang lain yang harus kita bantu Oke okay? soal go. In.